hasil besi itu untuk apa? Untuk kita proses, kita ambil anu, ini, nanti ini kita bakar dia, ah. kemudian terdapatkan ini namanya spanduk ah. besi, nanti kita tempa ah. lagi untuk hmm. dijadikan bahan dasar besi. Oh itu ya saja. <tuk> Selamat malam, Lur. Di video kali ini sedikit berbeda dengan video-video saya selanjutnya ini. Ini saya kesempatan di malam Jumat ini, Lur. Proses membuat keris. Ini ada workshop pembuatan keris di Padepokan Raja Uywono dan Isi Surakarta, Prodigris dalam rangka pagelaran kris dunia. Saya sekarang berada di sebelah pendopo alun-alun Ponorogo ini, Lur. Ini saya mau tunjukkan dan saya sendiri masih penasaran, Lur. Gimana cara pembuatan kris? Nah, ini ketepatan di malam Meri ini ada Membuat crash, nah, caranya begitu ternyata. Bapaknya lagi mengasah keris Mengasah atau membuat oh membuat jarum. Membuat sarung keris. Membuat rongko, rongko keris dengan proses pembuatan crest <laughs> <of> <laughs> Ini ada yang lagi Oh, Yang Yang membesarkan nya main gitu ya. Ini proses mengasah crash lur agar tajam. Mengasah crash agar tajam, ini kali ini membuat apa namanya ya? ini untuk apa uh, proses pembuatan kris masih di godok bakal lor bakar. Ternyata dia pakai blower ini. Itu mesin blowernya. Nah, itu terlihat mesin blower. Masih. Nah, Kalau yang belum subscribe, bisa subscribe agar channel saya bisa berkembang. Ini video lain daripada yang lain. sendiri juga masih penasaran ini. Jadi mari kita simak bersama-sama. Oh, my gosh. kemudian anak putrinya dikatakan pembuatan keris tinggal bagian bawah mana yang ujung sudah jadi tinggal membentuk di bagian bawah jadi proses pembuatan keris ini ternyata membutuhkan waktu yang lama jadi eh, lama dan butuh yang pasti eh, apa ya pelatena juga membutuhkan pakar tapi dia sedikit dibakar, sedikit dibakar baru bisa uh, berbentuk seperti keris khususnya juga lama dari segi uh, membuat tajamnya maupun dan lain sebagainya loh satu uh, hasil dari pembuatannya yang sudah jadi ini yang teman, -teman ini, masnya, ini yang ini Mas ini pasir apa ini Mas? Pasir, pasir besi, pasir besi Pak ya. Yeah. Oh, terus yang sebelah ini juga sama ya, pasir yeah, besi juga. Sama. Cuman dari tempat yang berbeda. Uh -huh. Untuk kegunaan uh -huh. dari bes pasir besi itu untuk apa? Untuk kita proses, kita ambil anu ini, ini kita bakar sih. Uh -huh. kita kemudian kita dapatkan ini namanya spandu besi. Uh -huh. Nanti uh -huh. kita kalau buat itu dijadikan hmm. bahan dasar kresek. Oh, itu ya berarti nah, seret tradisional. Iya. Zaman nah, sekarang ada bahan-bahan siap yang ini Oh, berarti dari Jerman atau Dalam Heeh. Ini berarti bukan se-sebesar segeda, besi-besi besi-besi biasa bukan ya? Oh, bukan, bukan. Khusus besi untuk membuat kresek, Pak ya. Dik, dik. Oh, iya gitu ya. Besi yang berkualitas. Heeh. Ah. Oh, oh. Oke, terima kasih, Pak ya. Oke, okay. Bang.